di mana dikasih ya guys. guys ya lah iya dadah guys iya kalian lihat nak itu lihat gitu ada jatos, ada, ada, ada jatos. wow Oh ayah, Oh ngobrol aja sih guys guys aku jalan-jalan banget enak banget enak banget tuh banget enak banget Que dufた o ni-uh-n �ечно Oink! Oink! Oink! y